Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan, kembali lagi bersama Azam Channel. Untuk malam hari ini saya akan memberikan contoh seperti biasa tutorial. Kalau kemarin-kemarin saya cuman nyablon hanya cuman satu piece, sekarang saya akan tambahin untuk sablon baju anak. Dari proses awal sampai akhir, dalam artinya ini empat warna. Jadi, gini teman-teman, sebelum saya lanjut ke sablonnya, saya mau ngasih tahu dulu sebelum kita cetak bahannya. Alangkah baiknya kita persiapkan dulu alat-alatnya seperti kemarin biar nggak repot ya teman-teman biar nggak kayak ngambilin lagi ya mungkin mudah-mudahan video kali ini bermanfaat bagi teman-teman semoga eh, menambah ilmu yang bermanfaat buat teman-teman di rumah yang ngepengin belajar samplon khususnya samplon kaos dengan cat plastisol oke teman-teman kita akan samplon baju ini empat warna ada warna hitam untuk warna terakhir untuk warna dasarnya putih terus kedua warna merah ketika lanjut kita ke warna pink nah habis ke pink kita langsung lanjut ke warna merah teman-teman oke kita lanjut aja untuk pertama-tama kita langsung sablon untuk warna hitamnya dulu kawan-kawan karena apa kita harusnya belum warna hitam dulu ya karena ini buat dasar awal warna putih juga bisa tapi lebih baiknya hitam dulu nah warna hitam itu untuk hmm, naik ntar dua kali yang pertama sablon hitam nah untuk terakhir buat jadikan uh, kaosnya kalau untuk yang pertama itu membuat dasarnya aja karena sablon yang ini cuma uh, harus naik dua kali dua kali alangkah baiknya semuanya harus diratain biar hasilnya bagus Oke kawan-kawan Ayo kita lanjut Bismillahirrahmanirrahim Oke, seperti biasa teman-teman kita peringkat dulu ke warna yang oke teman-teman kita lanjut lagi ke warna berikutnya yaitu warna merah untuk warna yang keempat sekali aja nggak apa-apa teman-teman selain itu sudah tutup apa, apa sekali aja Ini warna yang terakhir hmm. atau yang disebut finishing. Oke teman-teman, lanjut -teman. aja. Hasilnya, teman-teman akhir hasil sablon. Nah, segini kayak gini, teman-teman boleh lihat. Teman-teman, oke, mungkin cuma sampai di sini aja. Teman-teman, kalau ada kekurangannya, minta maaf. Komen di bawah kalau ada pertanyaan. Untuk tutorial selanjutnya, terbanyak tip-tip yang lain yang bermanfaat. Oke, segini aja, teman-teman. Selamat malam, selamat istirahat, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.